Oke okay guys, balik lagi sama gue Chika guys ya. Jadi gue di mau main deh Starlight like Inches guys. Bermodal 40.000 dapat apa guys? perut kalian guys, tahu atau guys ya? Buat kalian yang gak tahu gue, gue main di mana gue main di buah 138. Gue nyocol nyocol disitu guys ya. Tanpa banyak basa-basi aja guys, kita langsung aja ke game kita Langsung putaran 30 ya bos. Kita putaran 30 aja. Buat kalian yang belum like, share, share like ya guys ya. Karena itu gratis guys. Subscribe juga penting ya, Kalau kalian pengen gue bikin konten, tahu uh, gue bikin konten apa, kalian tinggal subscribe aja guys ya, karena itu gratis. Dan berkali-kali nggak tahu gue main, main di mana, gue main di bonus 138 guys. Kalian itu lagi banyak bonus bonus dan even-even menarik ya buat kalian guys. Menariknya kenapa? Menariknya depok 10 dapat 10 guys ya, hm, mantap nggak sih? Depok 50 bonus 25 kagak guys ya? Itu buat yang no member buat yang new member ya guys ya. Yang old member juga jangan khawatir guys. Yang old member juga dapat. Old member depo 50 dapat 20 guys ya. Wajib pakai kode K13 guys. Wop, mantap bosku. Anjay sekali dapat sekitar gratis bos. Langsung aja kita mulai ya guys ya. Kita lihat nih. Aduh, belum guys. Belum dikasih pecahan bos. Nih be Oke, ya. Oke mantap biru, kuning nggak sih pecah? kuning aduh aduh kuning mantap pecah Ini. wow kecai mantap budek gila-gila-gila bos-bosku lancar anjay mantap bos 58.000 ya ayan makanya kalian join-join ya, siapa tahu kalian menang juga kan menang juga kan guys ya itu wajib pakai kode rapsi 13 guys karena kalau kalian pakai wajib uh, kode rapsi 13 kalian bakal dibantu klaim-klaim bonusnya guys ya dan kalian gabung-gabung gabung-gabung di komunitas jika ya guys ya nanti gua kasih linknya di deskripsi ya, guys ya. kalian tinggal klik-klik aja mantap bos maizu nah isu gacor es is lagi gacor bos is lagi gacor lebih gacor lagi lu main di bona aja tuh 38 ya mantap, op mantap kalian itu enak tuh, mm. jadi bos gila gila gila, jadi jadi jadi saya pasional, saya pasional bos, mantap, mantap. ini lagi gacor guys, lebih gacor lagi main di bona aja tuh 38 anjing, anjing modal berapa? Tadi modal cepe anjing, gua modal dapat dapet ah, lumayan, sejuta. Wow. sejuta anjing. Wow, masih dikasih. Weduh. Beh, gila ini. Eh eh, eh, mantap e es, sampet mantap e es, mantap ini dapat super bagong anjing, dapat super bagong. Wih, mantap. Mantap, Bosku. Ayo, bentar lagi tuh, memang lumayan. Lumayan, lumayan, guys. Terakhir nih. Terakhir, eh udah kalinya dong itu dong Hop, mantap mantap bos Bila. aduh kurang ah, lumayan guys sejuta anjing dapet berapa tadi gue modal cepet anjing dapet sejuta lebih guys kayak kira-kira turunkan bet-betnya guys ya karena kita udah menang di awal guys karena kalau kita naikkan bet lebih gede lagi itu sih bakal ini sih Kaya itu pola-pola gue guys, kalian kalau ngikutin pola-pola gue silahkan dan kalian kalau punya pola-pola gacor ya kalian tinggal tapping aja di dalam komentar guys ya nanti di konten gue selanjutnya nih bakal gue mainin kok pola-pola kalian, siapa tahu pola-pola ya beruntung ya kan sama-sama di, sama-sama beruntung aja guys oh pantap biru belum kalian join-join deh, pokoknya join-join guys, karena itu enak banget anjing nyancul-nyancul gabut juga mau nyancul selalu deh mau dari ya? Kan? lu dapat depo ceban juga dapat ceban lagi tuh lumayan apa nggak baik modal lu gila-gila cuman di bonus aja tiga delapan bos yang kayak gitu ya mantap sekali mantap sekali tuh kali 15 nyangkut tapi sayang sekali bos tapi sayang sekali bed-bednya kecil ya tapi nggak apa-apa karena gua udah menang di awal ya karena gua udah menang di awal. Dan buat kalian ya kalau belum like ya, belum like, belum share, belum subscribe, subscribe dong bos itu karena itu gratis ya. maksudnya kita putar-putar di 20. Karena itu gratis ya. Tinggal subscribe, tinggal like, tinggal komen ya, tinggal share share juga ngapa-ngapa share share lebih banyak lagi. Biar kalian pada tahu ya. Kalian pada tahu nanti gue bikin konten apa muncul di beranda kalian. Kalau kalian pengen tahu ya, oke okay, mantap makanya kalian buru-buru join di bonus 1.38 guys karena mantap banget guys disitu guys enak banget hanya cuma di bonus 1.38 dan bonusnya enak banget guys menarik banget buat kalian menariknya kenapa? depo 10 dapat 10 guys ya depo 50 dapet 25k guys itu buat yang new member guys itu buat yang new member ya yang old member juga jangan khawatir yang old member juga dapat guys Old member Depo 50 ya, dapat 20 guys ya, wajib pakai kerah C13 bos. Pop oh, mantap merah. Hmm. Enak banget anjing, kecantet tadi. Ah oh, udah enak gue mah ini udah tinggal muter-muter santai aja karena gue udah menang guys. <laughs> udah menang sejuta anjing. Setelah tembok-tembok manualnya. Eh, beli aja guys, kita beli-beli aja ya. gue lupa guys, karena duit gue banyak ya, kita beli-beli aja kan. <laughs> kan sombong makan sombong nih, karena duit gua udah menang ya Makanya kalau pengen menang, buruan join di Bona 1.38, guys Belum nih, belum dikasih pecahan nih Waduh Cain dong hmm. hmm, mantap Bintang Mayan, kali dua ya Mayan Dari pada ga sama sekali hmm, Belum Wuuup! Uh, nice Nice boss, gila, gila, gila Oke okay, lanjut Lanjutin aja kan? Uh, belum Wuuup! Kayak, belum juga Oke, okay, apa-apa guys Ah, oh, kali 10 nyangkut lumayan gak sih? Lumayan, lumayan guys Lumayan, yang penting kali 10 nyangkut guys ya <laughs> Yang penting, guys, 10 nyangkut guys. Oke okay lah ya, lumayan, guys. Nggak apa-apa, lumayan, lumayan. Oke, okay. manualin dulu, manualin, guys. Putar-putar manualin, 3-4 ya, 4-5. Oke, okay, langsung gue putar lagi. Di putaran 20 aja lah, di putaran 20 aja, guys. Karena itu, pola-pola gue, makanya kalian, kalian kalau pengen pakai pola-pola gue. Join guys ya, join subscribe. Kalau kalian pengen tahu gua bikin konten apa aja, subscribe makanya, subscribe. Like juga, share juga penting guys ya Oke, okay. dan kalian yang belum join di bonus 138, kalian join join guys. Ya karena itu menarik banget guys, bonus-bonusnya guys. Menarik banget buat kalian ya. Menariknya kenapa? Depo 10 dapat 10 guys. Depo 50 ya, dapet 25 Kak guys, itu buat yang new member bos. Itu buat yang new member. Yang old member juga kalian jangan khawatir ya. Yang old member depo 50 dapat 20 guys ya. Wajib pakai kode refsi K13 bos. Mantap. Hmm. Nice hijau. Lap lap lap lap lap. Nice kuning. Aduh. Aduh. Okay lah ya guys ya kita manualin dulu guys, manualin dulu dan akhir-akhir ya manual akhir. eh mantap Ijo, hmm, mantap biru Ijo lagi tuh. Aduh, ngapa pakai, ngapa guys Dan oke okay lah ya guys ya segitu aja guys konten-konten dari gua guys kan kalau pengen komen di mana kalian tinggal tapping aja guys ya jangan lupa share, share, share, subscribe juga penting guys ya sampai the next video, bye.